Wow, apa ini teman-teman? Wow, mainan berlumpur. Wow, wow, wow, wow, lumpurnya berwarna-warni teman-teman. Wah, wow, wah wow, kotor sekali ya mainannya. Wah, ada air bersih teman-teman. Wow, Ayo teman-teman, kita bersihkan mainannya. Berhubung sudah kotor Dan lumpurnya banyak Wah, kita tambahin saja ya teman-teman Kita bermain lumpur teman-teman Wow, seru Oke, waktunya kita bersihkan Wah, kira-kira apa ya teman-teman Hmm, apa ya Oh, mobil pemadam kebakaran Wow, keren Mantul <tuh> Oke, okay, kita ambil lagi teman-teman. Wah, wow, kira-kira ini apa ya? Besar sekali. Oke, okay, ayo kita bersihkan. Wow, Optimus Prime teman-teman. Wow, keren. Wow, wow, wow, berubah menjadi robot teman-teman. Wow, dahsyat sekali. Wow. Saya jadi mobil, saja jadi robot, mantul Oke lanjut Wah apa ini ya teman-teman Wow Besar sekali, ayo kita bersihkan Wow, wow, wow, wow Coba tebak teman-teman Kira-kira apa ya Wah, wow, ternyata mobil, jeep teman-teman Wow, keren Mantap, betul Oke, kita bersihkan lagi Wow, apa ini ya? Kok bentuknya kotak ya teman-teman? Wow, mobil apa ini? Wow, ayo kita bersihkan Wow, tayo teman-teman Wih, keren Wow, tinggal satu lagi nih teman-teman apa ya, kira-kira ya? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh duh, kepelatar teman-teman. Wow, wow, wow, ayo kita bersihkan teman-teman. Wow, coba tebak teman-teman, kira-kira apa ya? Ada yang tahu tidak? Wow, warnanya kuning. Wow, mobil-mobilan ternyata. Wow, keren, mantap ya teman-teman. teman-teman, sudah selesai membersihkan mainannya. Sampai jumpa besok, jangan lupa subscribe ya!